Assalamualaikum Orang sering bertanya bagaimana hukumnya orang puasa di bulan Ramadan Tapi tidak salat sama sekali Sudah dijelaskan oleh ulama Salat itu tiang agama Jatuh salat tidak ada ibadah yang diterima Allah SWT Makanya bagi orang yang suka puasa di Ramadhan Ingat, inti daripada puasa La'allakum tattaqun Supaya menjadi orang yang bertakwa Bagaimana bisa menjadi orang bertakwa Tapi salatnya tidak Na'uzubillahiminzalim Segeralah bertawbat Jagalah salat Supaya puasamu tidak sia-sia Dan diterima di sisi Allah SWT Yang kedua Sering orang bertanya sikat gigi Di pagi hari atau siang hari boleh atau bergumur saat berwudu boleh asal tidak berlebihan. Artinya sikat gigi pelan-pelan biasa saja tapi itu tidak boleh bisa membatalkan puasa kita.